Setiap orang memiliki masalah masing-masing dalam hidupnya. Hidup kadang-kadang menarik kita ke bawah dan membiarkan kita terpuruk di situ selama beberapa saat. Namun menyerah sama sekali bukan jalan keluar. Satu-satunya cara untuk dapat menata kembali kehidupan adalah dengan cara berjuang. Selamat mendengarkan kisah motivasi yang mudah-mudahan dapat menginspirasi kamu untuk terus semangat menjalani kehidupan yang fana ini. Kisah pertama adalah Mengubur Keledai Dalam sebuah perjalanan menuju padang rumput untuk digembalakan Seekor keledai terjatuh ke dalam lubang sempit yang dalam Seorang pria yang mengembalakan keledai tersebut berusaha keras untuk menyelamatkan si keledai. Namun segala cara telah ia coba. Dan tak ada satupun yang berhasil. Akhirnya keledainya pun tetap tersungkur. Dan tersangkut di lubang tersebut. Karena merasa putus asa. Pria tersebut kemudian memutuskan untuk menguburkan keledai secara hidup-hidup. Walaupun dengan perasaan yang sedih, ia kemudian memulai melemparkan segumpal demi segumpal tanah ke bawah. Namun anehnya, Ketika keledainya merasakan beban tanah di punggungnya, ia kemudian menggoyangkan punggungnya dan tanah tersebut berhamburan di bawah kakinya. Semakin banyak tanah yang dilemparkan si pengembala, semakin tinggi pula tanah yang dipijak oleh si keledai. Akhirnya, tanpa disadari, Ketinggian tanah tersebut cukup untuk membuat si keledai dapat melangkahkan kakinya untuk naik dari lubang tersebut. Dengan gembira kemudian pria pengembala tersebut berhasil mendapatkan keledainya kembali dan melanjutkan perjalanannya ke padang rumput bersama si keledai kisah ini merupakan cerminan ketika kita ditimpa masalah beban tersebut akan dapat kita lewati pada akhirnya dan dari setiap rintangan yang kita lalui kita sedang merayapi tangga kehidupan sedikit demi sedikit hingga pada akhirnya kita akan tiba di puncak Kisah yang kedua adalah tali yang mengikat seekor gajah. Seorang pria yang sedang berkunjung ke kebun binatang mengunjungi habitat gajah dan terheran-heran melihat pemandangan di depannya. Seekor gajah yang bertubuh raksasa berdiri diam di samping sebatang pohon, dengan seutas tali tipis mengikat pergelangan kakinya. Karena penasaran, pria tersebut kemudian bertanya kepada pelatih gajah, "Mengapa Anda mengikat kaki gajah ini dengan..." Hanya tali yang tipis Bukankah ia bisa kabur sewaktu-waktu? Pelatih tersebut tersenyum Lalu menjawab dengan sopan Pada saat ia masih kecil Saya mengikatnya dengan tali yang sama Saat itu Tali ini Masih sanggup menahannya untuk kabur Sampai ia dewasa Ia selalu ingat Bahwa ia tidak bisa kemana-mana Karena seutas tali ini Maka ia tidak pernah mencoba membebaskan diri Pria tersebut terkagum-kagum Padahal Hanya dengan sekali gerakan saja Tali tersebut bisa diputuskan namun si gajah tidak melakukannya karena ia percaya bahwa tali itu akan selalu menahannya seperti gajah tersebut manusia juga sering kali berhenti berusaha hanya karena ia pernah gagal sekali nyatanya Kegagalan adalah bagian dari kehidupan dan semua orang pasti pernah mengalaminya. Ketika kita gagal, kita harus belajar dari setiap kegagalan tersebut dan terus memperbaiki diri agar dapat melampaui rintangan dan berhasil mencapai apa yang diinginkan demikian semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh